Halo teman-teman Kembali lagi ya bersama kakak Di channel Olivia Asapa Official Coba lihat teman-teman Kakak menemukan benda-benda yang bagus Di sebuah kebun teman-teman Coba lihat teman-teman Banyak ini benda bendanya Oke, cuman-cuman kita lihat satu persatu ya apa yang kita temukan hari ini ya. Oke, jangan lupa ya di like, comment, and subscribe ya channel Kakak, cuman-cuman. Nah sekarang kita langsung mengambil satu persatu cuman-cuman dan kalian bisa tahu nama-nama benda ini ya. Nah sekarang kita ambil yang ini nih. Ini apa, teman-teman? Coba lihat. Wah, wah, wah, wah, Ini wah, wah, wek wah, wah, wah, wah, wah, Ini wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, angsa teman wah, wah, wah, wah, wah, Masukin ke keranjang ya. Oke. banget. masukin ke keranjang ya. Oke kita lihat lagi satu persatu teman-teman benda-benda yang kita temukan ini harus tahu nama-namanya nah sekarang ini ini apa teman-teman yang kuning ini aku anjing oh ternyata ini anjing anjing ya teman-teman ini ayo nah, kita masukin Nah sekarang kita lihat lagi, cari lagi ya, yang mana nih, ini apa nih? Nih, ini apa, yang biru ini, nih, ini mobil, teman-teman, ini mobil apa coba lihat? Oh, ini bukan si Tayo, bukan. Eh, aku mobil, truk, truk box, oh, truk box, truk pengangkut. Oh, ini namanya truk, teman-teman. Truknya ini truk ada baknya. Ya, wih, bagus. Oke, kita masukin. Nah, sekarang kita cari kemana nih kesini dulu nih. Nah, ini apa, teman-teman? Coba lihat. Iya, ini kupu-kupu, teman-teman. Kupu-kupu yang cantik Wih bagus ya. Coba lihat Ih, bagus banget, teman-teman. Nah, aku nemuin benda yang banyak, teman-teman. Nah, sekarang kita cari lagi apa aja yang ada di sini. Eh, tuh apa itu, teman-teman? Coba lihat itu. Apa ya ini? Ayo nah, yuk kita ambil. Nah, lihat teman-teman, ini apa? Tahu nggak? Nih. Halo aku singa. Si Raja Hutan. Oh ternyata ini cuman-cuman ini singa. Si Raja Hutan. Uh keren kan? Kenapa Raja Hutan? Karena ini buas kalau di hutan suka memangsa hewan-hewan lain. Wah bagus banget ya. Nah, ayo kita cari lagi. Nah, oh ini bukan teman-teman. Ini ini bantai, bentrok tadi copot. Ternyata. Oh ini cuman-cuman. Nah kesini, nah udah bagus lagi, nah sekarang kita cari lagi teman-teman Nah ini apa teman-teman kerduk kerduk kerduk Aku nah, ada seorang kerduk-kerduknya Coba lihat ini Oh ternyata ini apa teman-teman Yang ada culanya itu Iya, ini badak teman-teman Badak yang ada culanya Ya tahu kan Wih, bagus teman-teman Ayo nah, kita masukin Sekarang cari lagi Nah ini apa teman-teman Ini yang kuning apa Wah ini lagi mangap teman-teman Oh Oh, oh. takut gigit teman-teman Oh enggak Ini enggak gigit teman-teman Karena ini semua benda-benda yang Suka kita mainkan ya Nah ini apa namanya Coba lihat Wah Ternyata ini dinosaurus jenisnya t-rex. Hmm. Wih bagus banget ya teman-teman. Nah sekarang kita masukin lagi. Nah kita cari lagi satu persatu. Mana ada lagi nggak teman-teman? Oh kita naik ke atas ya tadi soalnya kelihatan awas oh, ini. Nah ini apa? Teman-teman juga pasti tahu kalau ini. Biasa nemuin biasanya suka ada ke rumah ya di lantai teras kita tapi itu juga kadang-kadang. Nah, ini namanya apa? Ini kumbang tanduk. Iya, ini kumbang tanduk tapi kalau ada di rumah di teras jangan diambil ya apalagi ininya tajam. Cuman ini kan enggak ini benda-benda yang biasa kita mainkan. Jadi ini semuanya pada jinak ya. Oke, masukin sekarang kita lihat lagi nih ini apa teman-teman ada ini ada yang ada yang singgah ini yang diam di pohon ah, apa pasti teman-teman bisa nebak ya coba kita ambil ini apa teman-teman coba lihat nah iya ini capung teman-teman bagus banget ya ayo kita masukin sekarang kita cari lagi teman-teman nah ini apa, teman-teman? Uh kelihatan ini kayak daun ya. Uh. Nah, coba lihat ini apa? Iya, ini namanya belalang. Bagus kan, teman-teman? Ayo masukin. Nah, sekarang kita cari lagi. Tuh, ada lagi, satu lagi, teman-teman. Apa ini? Nah, ini kumbang coba lihat nih bener ini kumbang kumbang kok teman cuman nah sekarang kita masukin ya. Nah, udah teman-teman udah habis kayaknya udah nggak ada lagi ya benda-bendahnya ya udah sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman wadidaw